apa? Oh, Biomi. Tadi tari apa? Tanjung Baru. Apa? Tanjung Baru. Tanjung Baru. As tradisional mana itu nih? Jawa Barat. Oh iya. Gimana tadi eh, kenapa eh, inisiatif pengen menarikan itu di 17 Agustus? Coba -coba ingin, kan nyobain ah. pengen nyobain menampilin lain kira juga ya menelah melestarikan budaya ya. Gimana perasaannya menarikan uh, tari tradisional itu uh, Indonesia? Bangga ya. Itu dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun ke dari dari mana dari dari. Iya, semoga sukses selalu. Eh, hey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Tiara. Tiara. Tadi uh, pencak silat apa? Uh, namanya Ibing Cimande. Ibing Cimande. Ketuk ketuk tiga. Enggak, enggak pakai. Kenapa uh, pengen menampilkan Ibing Cimande dalam rangka ulang tahun 77? Biar seru. Biar seru dan melestarikan budaya ya. ya sebagai ABG sebagai anak muda zaman sekarang kan harus melestarikan uh, budaya yang budaya tradisional ya setuju ya, nah, gitu. Tiara, uh, gimana perasaan tadi uh, apa uh, menarikkan uh, itu me me me mementaskan pencaksilat Cimande? Tremor. Kenapa? Tremor. Tremor. Oleh degan. Oleh degan. Tapi kan udah terlewatin bagus tadi penampilannya. Terima kasih ya semoga uh, sukses selamat tadi penampilannya juga bagus ya terima kasih nanti tonton ya videonya jangan lupa like, subscribe, komen. Okay.